Selamat pagi, selamat hari minggu adik-adik Nah, halo adik-adik dan keluarga yang ada di rumah Gimana kabarnya nih, Kak astri sendiri gimana kabarnya, Kak? Puji Tuhan baik, Kak Rachel, Kak Puji Rachel Tuhan. gimana? Puji Tuhan baik juga, Kak, untuk hari ini Nah, tetap sehat dan bersemangat, kan, adik-adik? Nah, bersyukur karena sampai hari ini kita masih bisa dan boleh beribadah di IHMPA Shalom Depok Nah, pastinya adik-adik yang ada di rumah, nih, Kakak yakin bersyukur banget nih hari ini Nah, Adik-adik, sebelum mulai ibadah di pagi hari ini, Kastrid mau kenalin nih siapa aja yang akan bertugas pada ibadah kali ini ya. Boleh banget tuh, Kak. Nah, di gitaris ada Kak Tommy, di kahonis ada Kak Daniel serta di liturgos ada Kak Rachel dan Kasrit. Nah, Kak Astrid, kita mau memulai ibadah pada hari ini nih, Kak. Nah, gimana kalau kita nyanyi lagu yang bikin semangat nih, Kak? Boleh, Kak. Mantap kalau begitu, Kak. Nah, sambil gerakin badannya ya adik-adik, nah biar adik-adik di rumah juga nggak ngantuk lagi. Nah, mari kita angkat pujian. Mari puji Tuhanmu. Eh, tapi sebelumnya nih, Kak. Ini kan oh, betul, lagu kak. baru nih, Kak. Jadi hmm. kita latihan sama-sama dulu ya. Boleh Jadi, banget, kak. kak. Astrid dan Kak Rachel akan memimpin di bait pertama dan kedua, kemudian adik-adik mengikuti di bait selanjutnya. Oke? Sip. Kita nyanyi sama-sama ya bait selanjutnya ada yang gak semangat masih ada yang kucok-kucok mata nih kayaknya masih nah, banyak nih kak iya kayaknya kita perlu nyanyi satu lagu lagi Boleh, yang gerakkan semua badan kita nih kak. Iya, kak masih bangkit berdiri kita akan menyanyi dengan lagu yang berjudul hati-hati gunakan tubuhmu Nah kak ini kayaknya kita udah semangat nih kak ya adik-adik juga di rumah iya. udah semangat nih Nah masih dalam keadaan berdiri adik-adik ya, sekarang kita akan masuk pada saat teduh Nah kakak ajak adik-adik untuk lipatkan tangannya tutup mata dan tundukkan kepala dan kita fokus kepada Tuhan ya adik-adik saat teduh dimulai Satu teduh selesai Nah masih dalam keadaan berdiri ya adik-adik Adik-adik ingat nggak bahwa kebaikan apa saja nih yang pernah Tuhan kasih buat adik-adik dalam kehidupan adik-adik Nah kalau Kak Rachel kira-kira kebaikan Tuhan apa sih yang Kak Rachel rasakan saat ini? Hmm apa ya? Oh ada Kak kebaikan Tuhan buat Rachel sendiri itu masih bisa diberikan nafas kehidupan Kak setiap harinya oh, Masih oh, bisa beraktivitas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik Berarti Tuhan Yesus baik banget baik ya banget Kak Saking baiknya nih sampai gak bisa dihitung kira-kira nih kebaikan Tuhan di hidup kita. Nah itu semua karena besarnya kasih Tuhan akan kita semua nih anak-anaknya yang ada di dunia ini. Nah maka dari itu mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 22 Besarlah Kasih Bapakku Bait 1 dan 3. Masuk dalam doa pembukaan Kasrit harap adik-adik berdirinya yang tenang dan baik ya Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya Kita sama-sama bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan Dan kami bisa bangun tidur dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan Yesus, kali ini kami akan beribadah bersama-sama, berkati kami pribadi lepas pribadi dan jaga kami agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Haleluya, Amin. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Nah, Mazmur Pujian pada hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 2 sampai 6. Nah kakak ulang sekali lagi adik-adik Masmur hari ini terambil dari Masmur 34 ayat 2-6 yang berbunyi demikian Masmur 34 ayatnya yang kedua sampai yang keenam Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku Karena Tuhan jiwaku bermegah Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Nah adik-adik dari masmur yang sudah kita baca tadi kita bisa lihat loh Bahwa Raja Daud itu selalu memuji Tuhan Yesus nih Kak Rachel Padahal seorang raja loh Iya Kak seorang raja loh adik-adik Nah untuk itu kapanpun ia selalu bergantung saja kepada Tuhan Yesus kalau Raja Daud aja mau bergantung pada Tuhan, berarti kita juga apa, Kak Rachel? Kita juga harus, Kak, bergantung sama Tuhan, apalagi kita nih, Kak. Betul, kita juga harus selalu meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Nah, karena Yesus sudah menolong kita dan menyelamatkan kita, untuk itu kita akan menyambutnya dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 13. Kami puji dengan Ria <tuk> Adik, adik sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah kakak harap adik-adik bisa mendengarkan dengan tertib ya. Nah untuk adik-adik yang sudah bisa baca tulis boleh loh untuk membuat catatan kecil tentang cerita yang akan disampaikan nanti. Nah mari siapkan hati dan pikiran kita yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Ina Saat ini kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa dulu, mari kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan kalau di hari minggu ini kami boleh bersekutu bersama dalam persekutuan teruna Kami memuji nama Tuhan dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuntun kami dengan kuat kuasa roh kudusmu Tuhan, sehingga kami boleh membaca dengan benar, mengerti dengan benar, dan melakukan dengan benar firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anakmu telah siap untuk mendengarnya. Amin. Kita akan membaca kitab Mazmur 107 ayat 1-9 yang demikian bunyinya. Pembacaan Alkitab pada hari ini. Terambil dari Mazmur Mursa 7, ayat 1 sampai 9 Yang menyatakan bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan Yang ditebusnya dari kuasa-kuasa yang menyesakan Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri Dari timur dan dari barat Dari utara dan dari selatan ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Jalah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian bacaan kita pada hari ini. Adik-adik terkasih, pernahkah adik-adik merasa um, sangat lapar atau haus tapi tidak ada makanan di rumah? Atau adik-adik pernah merasa sangat lemah Sakit dan tidak berdaya Tapi tidak ada orang lain yang dapat dimintai tolong untuk merawat Atau adik-adik pernah merasa sedih, bingung, takut Namun tidak ada orang lain yang bisa menemani atau menguatkan Ya, suatu saat pasti kita akan mengalami rasa seperti itu Saat ini ada juga teman kita Fasko dan Kartika yang mungkin saat ini sedang bersedih dan takut karena Fasko dan Kartika baru saja ditinggal mama terkasih pulang ke rumah Bapa di surga. Yang sabar ya Fasko dan Kartika, yang kuat. Karena pagi ini Tuhan mau memberitahu kepada Fasko, Kartika dan adik-adik semua bahwa kita tidak sendiri. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam perikop Masmur 107 ayat 1-9, umat Israel bersyukur karena saat dalam perjalanan kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel, mereka mengalami kelaparan dan kehausan karena kehabisan bekal. Padahal mereka belum tiba di tempat tujuan. Mereka tidak menemukan satu kota pun di sekitar mereka. Hanya ada padang gurun pasir yang gersang dan panas. Karena kelelahan, kelaparan dan kehausan juga mereka tidak bisa menemukan siapapun untuk dimintai tolong. Mereka pun berseru dan berdoa pada Tuhan. Memohon pertolongan. Kira-kira seperti ini doanya, Tuhan, Tuhan tolonglah kami, kami sudah lelah, lapar dan haus, Tuhan, Tuhan tolonglah kami. Tuhan pun mendengar seruan dan doa orang Israel itu, Tuhan menunjukkan belas kasihnya pada umat Israel. Dan menuntun umat Israel berjalan lurus menuju suatu kota Yang didiami orang ramai Akhirnya di kota itu umat Israel bisa mendapatkan makanan dan minuman yang mereka butuhkan Setelah menerima pertolongan Tuhan Umat Israel menaikkan pujian syukur Untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan bagi mereka Nah adik-adik terkasih kita juga suka mengalami kesusahan seperti umat Israel. Benar enggak, Ruth atau Beni pernah mengalami kesusahan enggak? Misalnya nih, dalam masa pandemi yang masih kita jalan ini, kita ataupun keluarga kita, yaitu mama, papa, ataupun kakak, kadang mengalami kesulitan. Baik dalam pekerjaan maupun usaha dari orang tua yang tidak berjalan dengan baik. Atau keluarga kita ada yang harus menderita sakit, penyakit. Bahkan ada yang sampai meninggal. Ataupun adik-adik mengalami kesulitan saat harus belajar secara online. Misalnya paket atau kuota internet tidak cukup. Harus bergantian memakai alat komunikasi atau komputer dengan kakak-kakak atau adik yang bersekolah juga. Pasti Syafel sama Concita juga gantian ya kalau di rumah. Atau kita juga kesulitan memahami pelajaran, apalagi yang kelas 6 harus ujian. Hmm, jogi sulit nggak kalau belajar mempersiapkan diri untuk ujian? Nah adik-adik jangan sampai putus asa ya, Tetap berusaha dan berdoa. Ingat ada Tuhan yang akan mendengar seru dan doa kita. Dan Tuhan akan menolong kita untuk keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Dengan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan menuntun kita ke tempat yang baik. Seturut kehendak Tuhan Karena itu Filipi 4 ayat 6 mengatakan demikian Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu Kepada Allah dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Adik-adik Tuhan bisa menolong kita melalui kehadiran orang tua, saudara, teman, sahabat kita. Atau orang-orang lain di sekitar kita. Dan Tuhan pun bisa memakai adik-adik. Misalnya memakai anak atau Felicia untuk menjadi penolong sesama. Ketika doa kita sudah didengar Tuhan dan kita sudah diberikan jalan keluar. Tuhan menolong kita. Jangan lupa bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kita terima Pemasmur mengatakan dalam Masmur 107 ayat 1 dalam Perikop ini Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Kita ulangi ya, kita ucapkan bersama-sama Masmur 107 ayat 1 Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya, untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mengerjakan aktivitas. Nanti, Kak Dayu akan menjelaskan aktivitasnya adik-adik, tadi sudah membenarkan firman Tuhan dari Kak Ina, kan. sekarang kita mau bikin aktivitas ya untuk anak atek nah apa sih aktivitas minggu ini, minggu ini kakak mau minta adik-adik untuk membuat video satu menit, dengan lima pertanyaan nah, nanti lima pertanyaan ini adik-adik jawab di dalam videonya ya yang pertama pertanyaannya pernah gak sih kamu merasakan kesulitan yang kedua, kalau pernah apa sih kesusahan yang pernah kamu alami? Terus yang ketiga, apa yang kamu rasain di dalam kesusahan itu? Pertanyaan yang keempat, apa yang kamu lakuin biar masalah yang kamu alami bisa selesai? Terus setelah masalah ini selesai, kamu ngapain? Nah itu pertanyaannya adik-adik, nanti dikirimkan dalam satu video. Dikirimkan ke grup PA Shalom Depok Kakak tunggu ya sampai besok Dadah sampai jumpa minggu depan Adik-adik gimana nih cerita yang tadi udah disampaikan oleh kakak-kakak -kak layannya Wah pasti seru banget nih Kak Rachel Seru banget tuh pastinya Astrid dan Kak Rachel berharap firman Tuhan tadi dapat bertumbuh dan berbuah di dalam diri adik-adik sekalian ya Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberitahukan tadi Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama papa dan orang-orang yang ada di rumah adik-adik. Nah, persembahan tersebut juga bisa loh dikumpulkan atau dikirimkan ke gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 10 pagi hingga 3 sore atau bisa scan barcode yang ada di sini. Nah, Warta PA pada hari ini, nah Kastrid dan adik-adik sekarang kita mau mendengarkan warta PA yang pertama nih. Nah kakak-kakak -kak layan, pokkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 5 sampai dengan 11 April 2021. Nah Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak sekalian. Yang kedua, adik-adik diharapkan untuk mengisi absensi kehadiran pada kolom komentar di bawah ini. Contohnya, Astrid, kelas 6, sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, jangan lupa minta bantuan mama dan papa atau orang lain yang mendampingi adik-adik selama beribadah. Minta tolong yang baik ya. Nah, adik-adik atau papa dan mama yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait ibadah IHMP online ini. Dengan sangat terbuka, bisa disampaikan ke kakak-kakak lain pekat PA Shalom Depok melalui WhatsApp dan mengisi link di bawah ini adik-adik. Adik-adik dan juga Kak Rachel, wah minggu depan itu tanggal berapa sih Kak Rachel? Hmm, aduh tanggal berapa ya Kak? Tanggal 18, itu saatnya kita beribadah nggak lewat Youtube kak, tapi kita lewat zoom lewat zoom adik-adik nah untuk linknya nanti akan uh, Kak Astrid berikan di grup ya tapi ibadahnya jam 7.30 ingat jam berapa? jam 7.30 oke deh jangan lupa ya Nah kak Tommy, kak Daniel dan kak Astrid Nah dan adik-adik yang ada di rumah sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah pada hari ini nih Aduh nggak kerasa ya kak ya Iya cepat banget ya kak Karena kita bersemangat nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Nah semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan dapat kita renungkan Nah tadi dapat menjadi berkat untuk adik-adik ya Nah, Kak Rachel dan adik-adik, untuk mengakhiri ibadah hari ini, Kak Astrid Undang untuk Bangkit Berdiri, kita akan menyanyikan lagu penutup yang berjudul, Terima kasih, Ya Tuhanku. Jangan lupa ya dikerjakan aktivitasnya Saat ini kita sudah tiba di penghujung ibadah kita Kita akan berdoa Mari kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diingatkan Tuhan untuk senantiasa berdoa dan bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan yang kami terima kami bersyukur kalau kami selalu ditolong oleh Tuhan dalam kesusahan kami maupun dalam eh, kesulitan dan kesedihan kami. Biarlah Tuhan kami selalu menjadi anak-anak yang berharap kepada Tuhan. Adik-adik terkasih terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan roh kudus menyertai adik-adik dan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.